Untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan vitamin bahagia dari Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun Anda berada Untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Tentunya kita mendapatkan kabar yang sangat spesial banget ya Perhatikan dimulai dari W.O.D. Lida Ridwan sampai Nabila, persahabat ya Ternyata ini terfatih-fatih Perhatikan deh, sebelumnya, WOD official itu mengunggah sebuah postingan foto BBL. Dan Ridwan pun mengunggah foto yang sama. Dan sekarang Nabila Lida tentunya mengposting foto yang sama juga. Masya Allah banget ya. Memang idola kesengan kita satu ini, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar, ini sangat mencuri perhatian banyak orang. Kita semua sampai gemes banget ya melihat Abang El. Sangat lucu dan menggemaskan. Mudah-mudahan sehat terus untuk baby L. Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua. Amin. Kita lihat juga persahabat ya. Momen ini diunggah kembali oleh akun leslar .lovers. Kalimat caption pun dituliskan. terfatih-fatih Masya Allah. Ayang emang mengemaskan banget katanya tuh. Hingga komentar di sini banyak sekali diberikan oleh leslar.lovers lovers. Kita simak persahabat dari akun Mama Eva tujuh tujuh. Di situ mengatakan. Masya Allah, ayang kita Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar, kesayangan banyak orang, amin. Masya Allah banget ya, emang sangat berkarisma. BBL, ini memang kesayangan kita semuanya. Kemudian, disimak juga para ya, ada info dari Angelica comeback Kali ini menginfokan untuk warga Konoha, jangan sampai lupa, kita mendukung idola kesayangan di... Polling online The Most charming Male Celebrities 2022 Kita wajib untuk dukung idola kesayangan kita Yuk, sama-sama kita voting Yang malas ke Google, tekan aja di bio Angelica Comeback Disitu ada link, persahabat ya, untuk cara mendukung Kita simak, persahabat ya sini ada link yang tentunya diunggah di bio Angelica Comeback Langsung aja kita klik, persahabat ya, link ya dan di sini muncul beberapa foto, dan di antaranya ada idola kesayangan kita, Rizky Billar yang masuk nominasi, persahabat ya. Dan kita scroll ke bawah nih. Kita tinggal pilih aja nama Rizky Billar Kita cari, persahabat ya, nama idola kesayangan kita, Rizky Billar Dan langsung aja kita klik nama Rizky Billar dan langsung aja kita voting. Persahabat ya, kita voting. Dan kita tunggu Mudah-mudahan hasilnya baik Dan mudah-mudahan dukungan semakin banyak ya Dari orang-orang yang selalu Tulus mencintai Dan pastinya selalu banyak Orang-orang yang mendukung Idola kesayangan kita Dan kita lihat persahabat ya Untuk Rizky Billar Ini berada di nomor 2 Di bawah Rangga Azab Papa Billar mendapatkan voting 26% Setara dengan 851 vote Sedangkan Rangga Azab 34% Votingan nya 1.121 volt sama-sama terus dukung yang terbaik Mudah-mudahan idola kesayangan kita bisa nomor satu nih, persahabat ya Tetap semangat untuk warga Konoha Kemudian, disimak juga di unggahan Wow Keren official. Kali ini, persahabat ya, mengunggah sebuah kabar Lesti Kejara dan Raisa Perhatikan di sebuah kalimat Raisa Akui punya kebiasaan baru usai duet bareng Lesti Kejora, apa itu? Kita simak persahabat di kalimat caption yang dituliskan. Malam Puncak Hood SCTV 32 telah digelar pada 24 Agustus 2022. Acara dibuka dengan suguhan spektakuler dari Agnes Mo yang diikuti dengan penampilan tak kalah apik dari banyak musisi top lainnya. Salah satu yang juga tak kalah ramai jadi perbincangan adalah kolaborasi pecah dari Raisa dan Lesti Kejora, alias Lesti Andriani. Kini Raisa membagikan aksi panggungnya tersebut di Instagram. Seraya membagikan foto tersebut, Raisa kemudian menceritakan sebuah fakta menarik. Ia mengaku punya kebiasaan baru yang selama tiga hari berturut-turut ini terus dilakukannya. Wow, luar biasa banget tersebut. Kita aja bangga banget ya Raisa sampai posting foto Bunda Lesti Kita kagum, kita sangat bangga sekali Mudah-mudahan mereka ada single terbaru Dan bisa duet lagi dan berkolaborasi Wow, pasti ini keren banget Kemudian kita juga mendapatkan asupan Vitamin Bahagia di sore hari ini Perhatikan persahabat ya Kelakuan Papa Bilar memang selalu saja kocak Kali ini ala-ala koboi. -ala Wow, ini keren banget sahabat ya Masya Allah Ini kesayangan kita semuanya memang selalu bikin kita bahagia Doakan yang terbaik apapun yang dilakukan hari ini Semoga diberikan kemudahan, diberikan kelancaran Kita selalu mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita Dan kita juga masih menunggu cidukan vitamin terbaru berikutnya Hingga kabar-kabar gembira dari Leslie dan Bilar